pendapatnya ya. gimana tadi bertanya apa apa pan anda kedepannya tentang kenaikan harga BBM ini kalau bisa sih jangan naik terus ya karena SBY aja naik terus ntar diturunin lagi seperti ya. itu apa pentingnya BBM bersubsidi dalam kehidupan anda sekarang ini Ya. Tertolonglah hmm. karena ada BBM subsidi. Apakah Anda ingin BBM kembali seperti semula? Nah, ini. ini. Hmm. Apa sih pendapat Anda tentang dampak kenaikan harga BBM? Ya, kalau saya, profesi saya sih gojek berpengaruh banget, pendapatan berkurang. Itu. Apakah harga BBM sekarang sangat membahkan bagi anda? Kenapa? Apakah harga BBM sekarang sangat membahkan bagi anda? Berat berat. Berat.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 Apakah anda ingin bebe, harga BBM kembali seperti semula? Ingin, ingin, ingin banget. Tapi ya tergantung keputusan pemerintah. Itu aja. Yuk lancar bang. Lebih baik bapak coba perkenakan dia itu. Cuma saya Ali. Dulu saya dagang kopi karena kopi akhirnya saya laku. Sekarang saya datang masker, Sekarang saya lama saya datang tuh, ada pemerintah, perhatian sama, saya kecil, saya kasih, Thank <laughs> you. oke baik pak terima kasih oke pak pertama lebih baik perkenalkan diri dulu siapa nama bapak nama saya bapak Sofyan pekerjaan bapak itu apa sih driver driver apa pak driver kantor pengasian Bapak sebagai driver dari Kementerian Kesehatan ini berapa sih Pak? Saya gaji pokoknya 4,5 hmm. uh, uang bensinnya Rp2.500.000 uang hitolnya Rp1.000.000 Selain pekerjaan driver ini. Apakah bapak punya pekerjaan lain? Tidak ada. Saya cuma driver. Bapak bekerja sebagai driver ini udah sejak kapan dan berapa lama? Bekerja Covid aja. Sudah tiga tahun ini. Mulainya pas lagi covid itu baru masih kerja kalau istri di rumah ya berjualan jadi bantu-bantu oke baik pak terima kasih atas waktunya sebentar nah. ya baik Pak, perkenalkan diri itu siapa nama Bapak? Oh, saya Dhani. Bapak profesi sebagai apa sih, Pak? Saya ini, apa, di profesi, profesi saya sih, pengawal kamera, kamera syuting. Um, syuting itu bahasa dari televisi mana ya, Pak? Media mana gitu? Mobil yang saya enggak dikasih nggak terikat dari oh, media. Oh, ya. Ini jenis-jenis kamera di sekitaran sini ini ini kamera apa aja sih Pak? Ini mah cuma apa alat-alat pembantu nya kamera. Kalau kameranya kan lagi sekarang lagi shopping di depan. Oh. Di depan sana itu ada lagi ada syuting apa sih Pak? Syuting web series. Webseries, webseries apa sih pak, judul filmnya, ya? judul webseriesnya tentang judulnya apa? Judulnya saya nggak bisa mengetahui. Oh. Nanti webseries itu akan ditayangkan di mana pak? Di ini aplikasi. Aplikasi ya. video. Aplikasi video.com video, Karena oh. video, ya. kan oh. webseries bukan layar lebar. Mendingan oh. kan, di sana aja. Kalau di sana, kan ibaratnya kita lebih enak wawancaranya, tuh karena ada barangnya. Ada, oh, oke, okay, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya.